Kolesterol, banyak eh, Jadi ah, ya. kalau anda asam kolesterol, ya, ini ada namanya duduk pembakaran, duduk yang itu akan membakar asam urat kolesterol anda, ya. Yes sakit. sakit. Oh, Coba, sakit Sini sakit. Ya. sakit, kalau sakit banget Anda gerakan. Ini kayak aja dikerja. kalau Anda sembuh, oh, sakit. Ini sakit banget. Ya. Di ada. Ya. terasa banget di ya. Ini Anda lakukan aja lima sampai sepuluh menit setiap hari ayah, ayah, asam urat ya, ya. kolesterol hilang makanya di kota ini kan oh. <giggle> makan sate yes kolesterol nol. ini saya pasang foto banner di warung sate di pondok sate saya banyak orang datang tuh ya bener nih makan sate yes kolesterol nol. iya bapak lakukan seperti ini pak. bener gini aja? iya pak lima sampai sepuluh menit setiap hari. iya ya. saya kayak ini ya pak. Ya. Ayah, ya, pak ada gerakannya nggak? ya, ya enggak, gini aja, aja. Oh, gini aja. Nah, kalau ada yang muslim mana dong? Saya...